Lalu kemudian yang terakhir yang benar tentang kenapa kadang-kadang kok bertasawuf masih tadi itu dikatakan masih ada khilaf lah bercabang dan lain sebagainya. Saya bilang gini, gini. kalau orang betul-betul suluk ilallah ahli Toriko, bener-bener ya. Ini kan Toriko itu kan masalah hati, memperbaiki hati, membersihkan hati. Kok masih berantakan? Nah ini pertanyaan besar. Kok masih masalah kedudukan, masalah magom, lah ini pertanyaan besar belum selesai dengan dirinya. Seorang sufi itu sudah berdamai dengan dirinya, nggak mungkin dia akan bentrok sama orang lain, Gak mungkin dia akan memusuhi orang lain. Dalam ajaran tasawuf, tajali terbaik, dok tajali itu apa? apa? penampakan terbaik di muka bumi? Ini? Siapa? Tahu jawabannya? Manusia. Ini ya. lukisan terbaik, tajali terbaik itu manusia lah ini kalau ada orang mengklaim dirinya Sufi ahli toriko, loh kok masih bermusuhan sama manusia? kok masih urusan-urusan seperti ini kamu ikut sana masih berurusan dengan itu? dia ya, dia belum bertoriko sebenarnya, kok sampai? Itu? berarti levelnya sangat rendah. bahkan ente punya karomah sekalipun, punya kelebihan-kelebihan, ya, bisa. Bengkokkan palu atau apa, terserah lah karomah, terutama keutamaan kejadian-kejadian luar biasa bahkan kasab sekalipun itu bukan tanda kebenaran bukan tanda kebenaran bahkan bisa berhenti di pada makam itu puncak daripada tasawuf itu adalah menyaksikan keindahan Allah SWT fana dalam cintanya Allah SWT dan puncaknya puncak ini anak, anak jelaskan pada indah, ini penting sekali selain bait ketika masalah seorang salik itu sebut tadi mursyid mursyid tadi Bayi iya, si, Bustami dengan segala kedudukannya saya Abdul dengan itu, siapa lagi yang paling top top orang wali-wali ketika sampai di sana atau Isa Guri pendokli sufi terbaik dalam ceritanya Manti Kutoy itu 30 burung bulu yang berusaha mencari apa namanya mau ketemu dengan simbol raja burung itu simbol perjalanan manusia menuju Allah ya ya itu panjang sekali ceritanya tapi intisari intisari dari cerita dongeng Ator itu, toir itu, burung-burung itu 30 burung itu simbol salikin. Orang-orang yang berjalan menuju Allah meninggalkan apa namanya kampungnya, meninggalkan hutan dengan segala kenikmatannya, meninggalkan keluarga mau ketemu raja burung yang paling sakti. Itu. Kalau sampai ke sana dia akan menjadi raja burung. Singkat cerita, ketika 30 burung itu sampai kepada di sana, dia melihat dirinya Nyata, saya menjadi juga sakti. Juga masuk melihat dirinya. Lah, apa bedanya dengan ahlul Orang-orang Aulia yang khusus itu, ketika sampai di sana, lah ini insan kamil, ketika sampai di sana, ketika dalam perjalanan sendiri Rasulullah sampai ke sana, maka seluruh cermin asma Allah dan sifat Allah itu bertajali dalam diri. Pada diri Rasulullah Sehingga Rasulullah seluruh sifat-sifat Allah Dipakai oleh jubahnya Allah Dalam tanda kutip dipakai oleh dia Lakot ja'akum <opram> rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'amittum harisun alaikum bilmu'minina Rauful rahim Rauful rahim ini sifatnya siapa? Gusti Allah lah Tapi ketika Rasulullah mi'raj dalam perjalanan suluhnya Dipakai oleh, itu. Oleh, oleh, oleh oleh Rasulullah <murrahim>. Dan begitu juga orang-orang yang makomnya di bawah Rasulullah sedikit memakai. Apa namanya pada tingkat tertentu juga menyerap asma Allah itu. Nah selain mereka ya, dengan segala kehebatannya paling full mereka hanya bisa melihat dirinya, dirinya sendiri. jeli dari dirinya sendiri. Tidak full dari penampakan, cermin dari sifat dan asma Allah Subhanahu SWT. Itu diisyaratkan dalam surat Al-Fatihah. Ya, sanat itu dibicarakan oleh dan ini perlu penelitian. Saya nggak bisa di sini. Silakan direnungkan lagi, dicari diteliti ya, diteliti lagi. Ketika Al-Quran mengatakan menyebut sirot berarti ada jalan. Dan Tori itu bicara tentang jalan. Tapi Al-Quran memberi peringatan kepada kita, bukan sembarang jalan. Siratul Ladinah, Anamta, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bukan nikmat duniawi, tapi nikmat khusus. Nikmat khusus apa? Nikmat berhubungan dengan alam. Dan itu disyaratkan ayat ini ditafsirkan dalam surat An-Nisa. Silakan dilihat dulu nanti. Walaikumsalam. nabiin, Orang-orang ini yang mendapatkan nikmat nikmat yang khusus. Apapun itu, saya berterima karena di sini ada diskusi yang menarik. dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Nanti bisa berlanjut bila dianggap penuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustazusmani dan para saudara Syarif dan teman-teman Habib -teman, Ahmad, al sama timnya dan Ustaz Anis ya. Dan yang lainnya ya. luar biasa. Oke, itu saja tadi. Oh, Syarif masih sentimental tentang tarikan ini. Kalau yang berminat belajarnya kemana? mana nih? Enggak, oh, oh, oh. <laughs> silakan bagi yang ingin mempelajari Islam secara kafa. Islam secara sempurna, maka jangan hanya Diam kita hanya Yakni di fikih saja Kata Imam Malik dulu memang zamannya beliau Imam Malik dulu Maka beliau hanya mendahulukan Yakni dua Untuk mempelajari Yakni oh Tasawuf Yakni ilmu Fikih dan Tasawuf Nah nanti Tasawuf ini Adalah Toriko itu Nah oleh ulama sekarang Jadi syariat, torikot, hakikat, makrifat Maka silahkan mempelajari semua Insya Allah semuanya itu dalam Al-Quran Itu semuanya dikumpulkan tadi Seperti yang dijelaskan oleh Al-Habib bahwasanya di surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu nanti dikumpulkan Di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim Nah, Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Ba Ba itu nanti titik Titik itu apa? Nah, titiklah adalah Seluruh makhluk Selain kholik, kholikok Yang diciptakan Maka, itulah titik Makanya seluruh, selain Allah Ya, susah untuk Dipedarkan Memang itulah lambangnya Semuanya itu dari Bismillahirrahmanirrahim Nah, nanti di mim. Nah itu nanti saya singkat aja. Sin itu kan tiga tangganya itu tangga satu syariat, tangga dua torikot, tangga ketiga yakni syariat, torikot, hakikot, tiganya hakikot. Kemudian mim makrifat ke allah alif lam lam ha di situ. Nanti silahkan. Dalam kandainya kita belajar Torikoh Insya Allah nanti dijelaskan semua Ini hanya kisi-kisinya saja Jadi kalau pengen belajar Torikoh Mangga silahkan datang ke Al-Habib Boleh, ke Ramah Guru saya boleh Atau ke saya sendiri Insya Allah seakan saya Belajari atau bareng-bareng belajarlah Dan nanti saya juga masih banyak guru-guru yang lain Silahkan dan banyak sekali Mursid-mursid torikoh ataupun guru-guru torikoh yang ada di muka bumi ini termasuk di Cerbon banyak, sebab jimatik, apa pepak -pe pesagi Cerbon ujangan disangkan, Cerbon itu hanya kota udang, hanya kota, apa gregemon, tidak. Justru di sini tempatnya para para Aulia wali-walinya Allah, ulama-ulama, para kiai. Semua ada di sini, maka silahkan bagi yang pengen mempelajari Islam secara kafah Jangan hanya mandek, cuman belajar di tekstual saja. Tekstual, kontekstual, tapi seluruh. Silahkan, sebab jiwa kita ini, manusia ini tertuju daripada ada yang mengatakan dua, ada yang tiga, satu badan, dua ruh, ada yang mengatakan badan, suma, ruh. Nah semua itu nanti di pelajarinya. dipelajarinya maka ayo dalam rangka diskusi ini mudah-mudahan ada yang tergeruk Artinya ada yang tergerak sehingga dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempelajari ilmu Islam kafah Allahumma amin ya Rabbal alamin sebagai penutup kita ini tingkatannya tiga satu asma dua sifat Tiga zak dalam dikir itu nanti tiga itu: dikir asma, dikir sifat, dikir zak. Dikir asma adalah mereka yang berdikir, mereka yang beramaliah, mereka yang tirakat lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk kesenangannya sendiri, pengen suki, pengen waton ayu, pengen rabi papat. Nah, ya alhamdulillah, walaupun pula rabi cuman telur, ya alhamdulillah khoteng Nah, niku masih baru, Dikir namanya Dikir asma. Nah, niku yang kedua itu dikir sifat, Dikir atau amalia atau amal atau ibadah yang tujuannya ke akhirat, pengen surga, loh, pengen kenikmatan. Tapi tidak ingin dunia, tapi inginnya surga. Ya, kita kan selama ini kan zikir itu tuanya dua itu. Asma dan sifat saja tidak sampai ke zat. Makanya ketika ini kita kan kebanyakannya. Asyadu Allah Ilaha Illallah, Astagfirullah Nas Janata, Wanahudubika, Binanar, ya kan? Itu adalah ilmu Rasulullah yang syariat yang untuk umum jadi mintanya surga dan neraka. Nah itu namanya dikir sifat ada yang lebih indah lagi yang lebih Masya Allah unlimited tak terhingga kenikmatannya itu namanya dikir hidrat nah dikir dan itu hanya kepada Allah maka itulah puncak daripada fikir, itulah nanti yang dinamakan insanul kamil, karena innalillahi wa innalillahi roji'un wa mirruhi kata Allah, setelah Adam, maka wuh, didiupkan oleh Allah ruh, ruh. Nah, jadi asalnya itu, kita semua bani Adam, itu sebetulnya dari Allah innalillahi wa inna innalillahi roh maka yang untuk mempelajari itu harus masuk kategori Kalau tidak masuk kategori kayaknya tidak akan nemu Nyasar dolar nanti sesat. Bukan syirat aladinan amta alaihim, tapi takutnya boil magdub wadolin nah itu semua naudzubillah. Mungkin sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Walafalikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Ini yang terakhir menarik ya bos ya Kita ini berarti termasuk tikir apa nih bos kan? Yang pertama yang kedua Bisa ya, menjawab masing-masing <tik> ya. ya. Kan otomatis juga ada ada target ya dari manusia ya Misalkan tikir yang pertama mau sampai berapa tahun Atau belum itu sudah meninggal dulu gitu ya karena Umar rahasia ya. Bulu Namsin, Dekatur Maut. Jadi ya. menarik. Ini sebagai pembuka aja diskusi ini ya. Artinya kita akan mencoba nanti tiap bulan, Bip ya. Kalau tiap minggu, kita hanya... ya, Bip Ahmad ya. <laughs> tiap bulan kita mencoba kolaborasi musik gambus dengan diskusi. Dan nanti kemungkinan tarekat juga kita akan terus dikembangkan dengan... Dengan apa uh, mungkin kalau ada ditemukan bumbu lain juga akan menarik ya. Terima kasih kang Syarif budaya tua dari nama juga sudah luar biasa ya. Kemudian kang Habib Muhammad bin anak anak tohnya Muhammad Al Kapajar. pada dulu di Cirebon ada tokoh luar biasa namanya Muhammad Al Kap juga. Mertuanya beliau kebetulan Itu dulu punya grup diskusi dengan saya di lembaga sumber daya manusia namanya Nurjati. Ini teman-teman yang hadir dari alumni MTs, ya, angkatan delapan tujuh, delapan enam, delapan lima, ya. Nanti habis ini bisa diskusi. Bisa habis ini diskusi, ya, jangan khawatir karena ini durasi definitif. Ini debatnya dibatasi Mas, ya, Sampai 2 jam. Habis ya. ini silakan diusir, bisa-bisa. Mau, kita tutup dengan sebuah lagu dengan judul Allahumma salli ala Muhammad